Oh guys, balik lagi sama gue Wirman di channel kita yang sekarang lagi-lagi nggak -lagi ngomongin gitar. Wu, karena sekarang kita akan main Minecraft lagi. Dan seperti yang kalian lihat ya, Boom! gue pakai skin. <laughs> kalian bisa lihat sendiri ya, gue ceritanya pakai hoodie sama seperti apa yang gue pakai sekarang. Lu lihat nih ya, sama masker hitam karena nanti ada COVID. Nggak sih di dunia Minecraft nggak ada COVID Cuman ceritanya gue pakai masker gitu kan, SAT Asik. Plus juga gua kalau misalnya kalian lihat di samping-sampingnya, itu gua lagi kayak pakai headset. Aduh nggak kelihatan lagi kalau dari sini, tuh. tuh pokoknya kelihatan lah ya ada item-item dikit di samping kepala gua. Nah, itu gua pakai headset. Pakai celana panjang yang robek sedikit gitu ya ngasih sih kelihatan kulitnya sama sepatu warna abu-abu putih aja semua keren banget Ini bikinnya lama loh. Ini gua belajar-belajar dikit juga nih. Jadi maaf kalau misalnya jelek, yang penting ini sesuai sama yang gua pengen dan gua apa adanya di dunia nyata ya kalian bisa lihat tuh. <laughs> bum Hari ini kita akan melakukan banyak hal ya Pertama karena di sini tuh sepi banget ya Selain dari ada domba berisik dan ayam yang berisik Gue butuh teman di sini ya Sedih banget Jadi kita akan mencari namanya Kuda Iya betul sekali ya Nah sebelum kita mau nyari kuda Kita harus bikin yang namanya kandang dulu Oke ya kita sekarang akan bikin kandang dulu Nah seperti yang kalian sudah lihat Ini adalah barang-barang yang akan gue pakai Untuk menjadikan kandang kuda ya Anjir ini bentar ini gue harus pasang dulu Sat sat sat sat sat, sat. Ya satu sat, sat, sat, sat, sat. oh berantakan sekali bentar ya, abis ini nanti gue rapihin. Boom, ini adalah peralatan yang akan gue pakai untuk membuat kandang. Let's go kita buat kandangnya. Nah kalau melihat dari space yang kosong di sini sih cocok nih kayaknya untuk dijadikan kandang ya. Oke okay, let's go. Dan karena ada kemungkinan gue akan memiliki dua kuda, gue akan membuat kandang ini untuk menjadi lebih besar dan muat dua kuda. Ya sabar sebentar, ya. diam diam diam. Gue lagi kerja nih bentar. Oh ya, kalau kalian bingung juga ini, gue banyak uh, fans ya. Nanti gue juga mau bikin perluasan, perluasan daerah supaya bisa sampai sana. Karena kalau gue lihatnya sana bagus. What the fuck is that? Gila kecil-kecil dapat armor anjing, armor mini tay. Respa nanti kudanya tidak kedinginan. Kita akan bikin atap ya. Nah, untuk atapnya gue akan menggunakan seperuselap, seperuselap. set susah juga ya. Kalau gue ke atas ini agak susah nih. Harus ngapain gue? Ya? Oke, gua harus pakai dirt ini dulu sementara. What the fuck? Banyak banget yang udah ngumpul. Bentar ya. XP gratis. Ini perasaan gua doang. Apa sekarang makin banyak ya monster di update terbaru Ini nggak perlu bikin mob farm sih kalau kayak gini banyak banget. Oke, seperti yang kalian sudah bisa lihat, kandang kudanya sudah jadi buat dua kuda ya. Di sini ya interiornya minim aja. Di situ ada hay atau Uh, apa namanya jer tumpukan jerami dari wet ibaratnya hay bale kalau nggak salah namanya lupa gue nah di sini tuh ada uh, barel 2 yoi kayak kesannya tuh kandang kuda abis gitu ya kan nah yang kurang nih tinggal kudanya nih nah karena sekarang lagi malam jadi gue tunggu siang dulu supaya nanti aman nyari kudanya ya oke kita tidur dulu nah Selamat pagi. Nah untuk mendapatkan kuda kita butuh yang namanya itu tuh sedel ya. Di sini gue udah dapat sedel dari berbohong dari al perjalanan waktu itu tuh ke temple temple laser itu ada sedel ternyata. Nah bisa dipakai. Gue dapat dua kalau enggak salah. Oke gue dapat dua. Boom. Nah di sini gue juga dapat lead ya. Di sini sebenarnya nggak perlu pakai lead sih soalnya kalau misalnya kita udah temenan sama yang kudanya jadi nggak perlu buat dibawa lagi ini mungkin lebih ke binatang-binatang lain yang susah untuk diajak gitu kan nah sekarang kita akan nyari sedot saddle. Saddle satu aja deh ya nanti kita pasangin iron horse armor ini gue juga dapat dari temple boom sekarang adalah waktunya untuk mencari kuda yang akan gue tunggangi ya kalau masalah tadi gue juga punya name tag deh jadi bisa diganti namanya woah kita bisa beri nama kudanya namanya siapa ya Oh, nah di sebelah sana terlihat ya itu ada kuda. Oh, bisa terlihat ya kuda di sebelah sana. Kita let's go. Nah di sini ada kuda warna yang kaki ada oh ini. Oke, okay, kakinya doang yang warna ada belang putih. Ini kuda hitam. Sedikit abu-abu kayaknya nggak full hitam banget ya. Tapi oke okay lah full hitam lah mungkin ya. Ini juga, eh sorry itu yang tadi. Oke okay, ini polka handuk putih-putih. Ini jelas-jelas bukan kuda. Ini sama main tadi. Oke. Okay. Kalau gua melihat ya dari sisi yang paling kerennya ya. Shut the fuck up. Kalau menurut gua yang paling keren adalah yang hitam banget. Mana tadi yang hitam banget? Oh, itu dia. Nah. Menurut gua sih kuda hitam ini ganteng sih, ya. Coba kita menjadi teman. Berusaha untuk menjadi teman. Nah, caranya menjadi teman dengan kuda ya. Pertama kenalan dulu. Halo, namanya siapa? Hah? Siapa namanya? Oke, oke, oke. Gua nggak tahu lu ngomong apa. Tapi, oke, okay, oke, okay, santai, santai Di sini gue cuman mau temenan aja, ya Ayo, bisa, bisa, ayo, bisa Langsung, biar bisa langsung Hah? Let's go oh, Sabar, tenang aja, tenang habis ini gue namain lu ya, sial Let's go Bisa, bisa, ayo, bisa Gimana ya, ada cara yang Supaya bisa lebih cepat, gak ya apa biarin aja kayak gini terus ya? Ntar gue coba Oke okay. Oke okay. oke. Okay. Sekarang lo adalah temen gue ya Karena tadi udah muncul love nya Sekarang gue akan lo Gue pakein saddle Jangan kemana-mana Oke okay, gila Akhirnya gue punya Kuda Gua akan pakaikan lu Iron horse armor Gila ya Keren banget ya Ganteng loh aduh cuman gue nggak tahu namanya nama lu siapa ya ya gue mikir dulu eh jangan kemana-mana oh, gila gila langsung cepet banget sih lari gue gue bisa berpetualang makin jauh sih ini gue nggak bohong ah sadis sih uh bisa loncatin pagar ternyata boom uh uh masuk ke kandang dengan loncat shit kandangnya terlalu sempit jadi gak bisa dibuat loncat Kayak kalau gitu, masuknya biasa aja. Tunggu, gak muat shit. Gimana caranya supaya muat ya? Oke, harus dua kayaknya ya. Gua ambil yang ini dulu deh, sementara ya, sementara nih. Kalau gitu kudanya, nggak usah, usah dua ya, satu aja dulu. Tante-tante, gue biar rapihin deh. Nah, udah sementara kayak gini dulu ya. Coba kalau misalnya dibuka dua, nah bisa lewat dengan gampang ya. Kalau satu ternyata kekecilan tadi, anjing ternyata nggak boleh segitu doang. BOOM WHAT?! Bisa begitu ya? Oke okay, oke okay, oke okay. Nggak indah nanti nggak indah Sabar bentar bentar Diam diam Oke okay. Selesai ya Jangan kabur kabur ya Jangan... Jangan... apa manjat-manjat ya Anjing Nah gue nggak tahu ini namanya siapa ya Semua nggak tahu kenapa di otak gue Itu tuh Bruno anjir Soalnya item gitu kan Gue namain lo ya Oke okay. Jadi untuk make name tag ini harus ke dulu sebentar Ah, tombol kecil sekali Oh, gue lupa ngasih tahu guys Jadi, <laughs> sesuai dengan apa yang udah gue kontenin kemarin ya Jadi, di kuil ini telah gue buat perbaikan ya Ibaratnya ini buat pekerjaan berat Ini seperti bisa smiting sini ya Jadi ada lava, ada iron, bear, uh, iron bar Iron bar nggak tuh anjing Oke, okay, dan di sini tempat ibaratnya Kalau misalnya lo abis uh, nge-smith Apa namanya? Kalau di sini lo abis bikin pedang gitu kan panas tuh, nah nanti lo celupin ke air, nah dicelupinnya di sini. Ceritanya, ceritanya seperti itu. Nah di sini ada stone cutter, anvil, sama spitting table. Di sini ada 6 furnace ya, seperti kompor besar. Dan di sini ada store storage ya kayak barrel sama chest. Di sini ada crafting table. Udah itu aja sih. Di atas juga, oh iya gue lupa. Sebenarnya kalian udah lihat mungkin ada benar-benar ya. Jadi makin kelihatan seperti kuil Cina. Sorry, bukan kuil sih. Ini kayak markas gitu loh, kayak markas pos. Uh, military oh fuck sih sorry nah tuh kayak base gitu nggak sih <laughs> military base tapi zaman Cina aja dinasti Ming kembali lagi ke awal ya tadi gue harus nametag dulu ha. oke okay. apakah sini gua harus ngasih nama Bruno kita coba dulu ya ha. bruno Oh, itu Bruno. Bruno Mars ya? Duh, harusnya namain Bruno Mars anjing, Nanti gue ganti lo ya. Nanti gue ganti. Tapi gak apa-apa. Nanti ada Bruno. Terus nanti ada kuda lagi, namanya Mars. <laughs> Selamat tidur, Bruno. Ya, wow, pagi yang cerah ya. Kita lihat Bruno keadaannya gimana. Wow, uh, intake seperti kemarin ya. Tidak ada masalah ya? Apa kabar Bruno? Baik-baik saja di hari pertama mau di tempat rumah gue. So. Jadi setelah ada kuda, nanti kita bisa bikin konten untuk penjelajahan yang lebih jauh. Nah sekarang gue cuman mau memperluas yang mumpung masih pagi, memperluas kompleks perumahan gue ya. Walaupun di sini masih banyak yang kosong sih, tapi biar aman jaga-jaga nanti gue mau ke sebelah sana. Terus gue pasangin obor semua jadi nggak ada monster yang spaw. Let's go. What the heck? Perahu yang gue pikirkan di sini dipakai sama creeper anjing ngapain lo ini gak gerak lagi sedih banget anjir harusnya gue biarin aja ya <laughs> Ya udah, sedih banget jadi dia tunggu gue penasaran juga sih ikan bisa dipandang gak ya bisa dong <laughs> <laughs> ya, ya, ya, ya ya ya bisa ya ternyata ya nah, oke gue langsung di sini pasang aja ya lanjutin dari sebelah sana Mungkin ke sebelah sini doang ya Gue tek gua gituin aja. Tapi nanti obore yang banyak. Boom, let's go. Aduh. Sorry kalau pagera beda ya, karena pagar di sini yang lebih bagus. Shit. Ini kalau kalian lihat kenapa di sini bolong-bolong ya ini karena banyak ledakan. Bekas ledakan creeper. Wah, nanti ini harus gua rapihin semua nih biar enggak biar rata gitu ya. Nanti nanti deh. Coba nanti ya kita lihat pas malam di sini. gue obor-oborinnya seadanya aja dulu Nanti kalau ada yang kurang-kurang gue tambahin Aneh banget gue ya, masang obor siang-siang aja eh, Dan gue akan mendapatkan daerah yang tadi banyak kuda ya Jadi gampang nanti kalau gue misalnya mau ada nambah kuda lagi Oke ini sudah menuju hampir ke malam ya Kita akan bisa melihat perbedaan dari betapa terangan nanti daerah ini Uh, sini akan menjadi pekerjaan yang sangat berbahaya ya Gue tidak akan pakai kuda gua dulu sayang banget nanti keburu mati di awal-awal Gue tenang aja Gue bisa akan melakukan ini Masih ada yang spawn ya Oke tidak apa-apa tidak apa-apa Oke di bagian sana ternyata ada kayak Wow keren banget gue gak nyangka aja gua gue gua lupa ada kayak gituan ya Gue gak lihat juga sih Wah keren keren keren Kebetulan dapat kayak oke, okay, ini dia tempatnya gila. Ini keren banget sih. Ini gue bakal jadiin fix banget. Gue tahu ini apa, gue bakal jadiin ya. Tenang aja, ini gue tahu banget. Gue mau jadi apa ya? Tower Mercusuar. Oh shit, boom! Ini harusnya jadi mercusuar sih buat jadi penanda nanti gue bakal bikin mungkin setinggi mungkin ya tenang aja gue tahu caranya sekarang buat bikin bangunan-bangunan tinggi ya dan kita tetap bisa survive kebetulan sini juga kanan kirinya air jadi kalaupun jatuh gampang ya tidak masalah gitu loh fix banget nih keren banget sih Wuh gila ada jalan setapaknya lagi nih wow ada lumba-lumba si lumba-lumba oh makan dulu ya sorry lanjut. Guys. Wow. Gila. Hah. Ada zombie deh. Oh shit, gue kena dong dari Oke. Okay. What the fuck? Zombinya pake pakai 3D anjing. Kaget banget tadi ada suara apaan itu. Tuh gua yang hampir mati. What the hell? Jadi ada Mops yang range changer dari air boleh juga. Oh, tidak terasa sudah mau pagi ya. Semalaman hanya memberikan obor di daerah yang ini, yang gelap ini ya. Belum ketahuan si titik buta untuk spawnnya nya di mana lagi ya. Nanti gue akan pasang lagi ya. Pastinya menutupi supaya tidak ada yang spawn. Sekali lagi ya, supaya tidak ada yang spawn. Oke guys, jadi konten gua bermain Minecraft sampai sini dulu. Nanti kita akan lanjutkan lagi di video berikutnya. Ya terima kasih untuk sudah menonton ya. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Dan jangan lupa juga untuk membeli produk terbaru dari SK6 Official ya. Bisa langsung aja dicek IG-nya ada di bawah di deskripsi ya. Oke kalau gitu sampai jumpa di video berikutnya ya. Gua Wirman. Di sini ada Bruno. Cabut dulu. Excellent forever. Peace out. What the